serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terharga sekitar lesla tentunya baiklah persahabat lesla dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini hari yang sangat spesial bahagia banget ya di hari minggu happy weekend buat semuanya bomimin akan memberikan vitamin-vitamin bahagia tentu dari idola kita untuk kita semua warga konoha yang spesial banget persahabat dia selalu setia menunggu kabar-kabar bahagia dari idola kesayangan kita kemudian pertama persahabat kita lihat disini ada sebuah unggahan dari IGS nya di Dalasnya semalam persahabat dia yang memposting sebuah postingan makanan nih tentunya makanan ini langsung dikirim oleh Aurel Hermansyah persahabat ya Du baik banget ya kalau Li Masya Allah memberikan makanan langsung kepada bumil cantik kita bersahabat ya. Dede Lesti bahagia banget, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan juga untuk idola kesayangan kita. Dan postingan dari Alasi ini di-repost kembali oleh Kak Loli. Bersahabat. ya, kita lihat di akun Instagramnya Aurel Hermansyah, 3 jam yang lalu nih. Wow, pagi banget nih, bersahabat ya. Mengunggah kembali postingan dari Olesi, kejuara bersahabat ya, mengucapkan terima kasih kepada Aurel yang setelah memberikan tentunya makanan spesial banget ya. Masya Allah, dan kita lihat ada sebuah kalimat. Yang diklarifikasi oleh Kak Aurel nih, bumil ngidam, haha, atau banget langsung kirim, jus enjoy dede, love love, masya Allah banget ya. Kita lihat di sini hubungan antara Kak Aurel dan dedalet jika John memang harmonis banget ya, mudah-mudahan selalu seperti ini. Selalu memberikan kebahagiaan dan selalu memberikan tentunya inspirasi untuk semua banyak orang. Amin, ya Rombal Alamin. Dan ke kabar berikutnya persahabat kita juga nih ada sebuah unggahan inventory Bang Ariel nih hari ini sudah hari minggu persahabat ya Kalian semua jangan sampai lupa untuk menyaksikan karya terbaik dari Leslar Entertainment Yakni acara cinta abadi Leslar persahabat ya Wow makin gak sabar ya menunggu jam saja nih hari ini sudah bisa tayang persahabat ya mudah-mudahan ada kejutan Kabar baik-kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah Jangan lupa besok hari Minggu ini infonya semalam Tanggal 7 November 2021 mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di program Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku spesial Baby Moon Turki hanya di Antv. Wow, hari ini tanggal 7 persahabatnya, jangan sampai lupa setengah 2 siang kita selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment banyak tanggapan komentar juga yang diberikan dari para fans sejati ini yakni dari akun Love Anastasia Leslar mengatakan pasti dombang, semangat banget dia ya, sudah mau standby nih di depan TV untuk <terutup> <tuh> selalu menyaksikan kegiatan romantisan dari idola kesayangan kita. dan selanjutnya juga para sahabat kita lihat di sini ada. Tentunya jadwal dari Antv, persahabat ya, yang tentunya nggak tahu jam tayangnya kita perhatikan di sini hari Minggu tepatnya hari ini 7 November 2021. Ini program Antv persahabat ya hari Minggu ini Cinta Abadi Leslar tetaplah setiap bersamaku ini tayang jam 13.30 waktu Indonesia Barat tepatnya jam setengah 2 siang persahabat jadi ya, catat nih jangan sampai lupa jangan sampai terlewat kembali. Untuk selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari dolar kita dan Leslar Entertainment. Dan jangan lupa juga kita wajib untuk selalu menyaksikan acara Jodoh Wasiat Bapak-Bapak kedua jam 20 waktu Indonesia Barat jam dan jam 22 waktu Indonesia Barat. Yuk kita dukung terus. Tentunya karya-karya dari idola kesengan kita Masya Allah banget ya Kita pastinya makin gak sabar menyaksikan acara CAL Cinta Abadillah Selamat Ketutlah dia bersamaku Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat nih ada sebuah unggahan Dimana ada kabar sedih juga persahabat yang kita dapatkan Naruto nih Shuto Uto Dikabarkan sedang sakit nih persahabat ya Kita lihat di unggahan IGSnya Bang Derry dan Bang Adlin Bang Diari sebelumnya memposting sebuah postingan foto si Uto nih Disita sebuah kalimat Uto saya-saya sayang gak boleh sakit Wow persahabat ya doakan yuk Mudah-mudahan Naruto nya Bilar ini diberikan kesehatan juga persahabatnya Kesayangan nih dari idola kita dan kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial dari akun instagram leslar @501. ini beri post kembali unggahan IGS nya dari bang Bensi kumbang, ini postingan semalam persahabat, kita lihat di postingan ini, banget sama yang di belakang persahabat yang sedang syuting, tuh ada dede dan kakak pilar apapun, yang dilakukan oleh idola kita, ini mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan selalu diberikan kesuksesan amin, ya robbal alamin dan kita lihat juga persahabat ya, ada gambar terbaring yang dapatkan dari Akun Instagram Hendy Ahmad Ini adalah salah satu tentunya grup dari Afi Records persahabat ya Masya Allah memposting foto bareng Kakak Rizky Bilar ini postingan semalam Dan kita lihat juga persahabat Ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption What nice, katanya tuh wow Bakal ada sesuatu nih persahabat yang akan diberikan oleh idola kita Rizky Pilar bersama Averikot Mudah-mudahan saja ada kejutan yang sangat luar biasa bahagianya yang kita dapatkan dari idola kita nih persahabat Banyak sekali tanggapan Banyak komentar juga yang diberikan persahabat ya kita lihat dari kak Tengku juga mengatakan Wah ada apa ini katanya tuh Penasaran banget persahabat ya dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Ashilla Anuskolabima mengatakan lagu baru nih wah jam segini best banget ya persapa semangat tuh kakak Bilar walaupun sampai larut malam masih semangat kerja mudah-mudahan saja ada Project yang luar biasa dan kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran Amin iya robbal Amin. Kita masih menunggu cidukan dan kejutan baik selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silakan berkomentar, bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.